ini adalah kelanjutan dari episode 1, 2, dan juga 3. Bagi kalian semua yang belum menonton episode 1, 2, dan juga 3, kalian wajib untuk menonton episode 1, 2, dan 3. Agar apa? Agar tahu gitu ceritanya seperti apa. Dan bagi kalian semua yang sudah menonton episode 1, 2, dan juga 3, kita lanjut aja ke dalam episode keempat ini. Gak usah kebanyakan bahasa basi atau berbincang-bincang segar, kita lanjut aja ke dalam episode keempatnya Let's go. Haru akhirnya si Kelly hamil juga. Wih. Mantap, mantap. <tuh> ah, pokoknya mak. loh pokoknya mak ya. Yaudah, udah, sekarang aku lanjut aja tidur. Udah jam 7 malam nih. Ya udah, kita lanjut aja tidur. Besok aku sama si Kelly mau olahraga gitu. Ya udah, sekarang kita tidur aja. <tuh> Udah jam berapa ini, wah udah jam 6, Aduh, aku harus bangunin si Kelly nih, udah jam 6 kita harus olahraga ya kan, kan si Kelly itu lagi hamil, kita harus olahraga biar bayinya itu sehat, yaudah aku lanjut aja bangunin si Kelly, udah kita langsung saja ke kamarnya si Kelly untuk membangunkan si Kelly, let's go bro Kelly belum bangun ya kan? Pasti gitu. Belum bangun mulu. Yaudah, aku bangunin dulu. Kelly Kelly, woi, kita olahraga Kelly. Woi, woi, woi, woi. Waduh, waduh, ada apa sih? Aku bangunin aku. Eh, sekarang kita olahraga. Oh, olahraga? Olahraga di mana? Di atas situ. Oh, oke okay, oke. Okay. Biar aku sehat ya. Yo betul. Udah, kita langsung saja ke sana yuk. Oh, oke. Okay. Oke, okay, udah nyampe nih ke tempatnya Yaudah, sekarang kamu siap-siap Ah Siap-siap? Iya dong, siap-siap kan kita mau olahraga Oh gitu-gitu udah sekarang juga aku udah siap Oh, oke-oke-oke okay, okay, okay. Yaudah, kita mulai olahraganya ya Oh, kamu gak ikutan? Dong oh, Enggak dong, kan kamu doang gitu Oh iya ya, aku ya yang ambil ya, kamu gak ya? Iya dong, pas aku ikutan ya kan? udah buru-buru-buru Oke, okay. gerakan pertama adalah Loncat jongkok Loncat, jongkok Oke, siap, oke, siap Oke, satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh delapan Sembilan Sepuluh Oke, oke, oke Sekarang gerakan kedua Yaitu tidur, jongkok, tidur, jongkok Oke, oke, mulai Oke, satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Oke Sekarang adalah gerakan yang terakhir Wah gerakan apa tuh terakhir? Yaitu adalah berdiri tidur berdiri tidur Oke oke oke oke Yaudah kita mulai ya Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh delapan Sembilan Sepuluh Oke Udah Oh, udah, udah, aduh, aduh, capek banget ya. Yo, dong, capek ya, udah. Nih, nih, nih, kamu minum dulu. Oke, oke, oke, aku minum ya. Oke, silakan, silakan. Oke, aku minum dulu ya, minumannya. Agus. Ah, mantap! Oh iya, Hayato, kamu kan badut ya. Iya, emang kenapa? Aku mau mendengar dong lawakan kamu Aku udah lama tidak mendengar lawakan kamu Oh, kamu mau mendengar lawakanku? Yoi dong Oke, okay, jadi gini Kamu tahu gak awan itu? Ah, awan yang mana? Itu tuh yang di atas Oh, tahu. Kenapa memang? Kenapa awan bisa bergerak? Kenapa awan bisa bergerak? Waduh, aku tidak tahu. Ya, masa tidak tahu? Kalau misalkan awan itu diam, itu batu. Oh, kalau misalkan awan diam itu batu? Hah, maksudnya? Jadi gini, kalau awan itu memang bergerak, tapi kalau diam itu batu. Oke, oh gitu? tuh, hahaha, lucu sekali ya, hahaha. <tuh> Yo, idong, lucu kan aku? Badut ya kan? Iya, <tuh> hahaha. Sekarang kita istirahat dulu ya. Oke okay, oke okay, silakan silakan. Du du, du du du potong potong potong tebak tepak tepak. Aku mau makan es kelapa. Pukul-pukul dulu pohonnya. Habis dipukul, potong potong potong. Eh, bentar bentar bentar. Ini tanggal berapa ya? Bentar. Udah tanggal 10, bulan 9. Wah, si Kelly melahirkan ini sekarang. Yaudah, sekarang aku harus bangunin dia. Yaudah, sekarang kita langsung saja ke sana Dan juga sekarang jam 7. Wah, pas ini. Pasti dia belum bangun. Udah, aku bangunin dulu. Tuh, kan. Orang ini mah pasti aja belum bangun. Harus dibangunin. Dikit-dikit dibangunin. Hah, Gimana sih? yaudah udah, aku bangunin dulu. Woi, woi, woi, woi. Woi, bangun, woi. Woi, woi bangun. Woi, waduh waduh Ana, apa sih kamu bangunin aku? Loh, sekarang bulan berapa? Sekarang bulan sembilan Emang kenapa? Loh, kan kamu mau melahirkan sekarang. Oh, iya. Ya udah, sekarang kita langsung saja ke rumah sakit, mau usah mandi kan? nggak usah. Apa itu mandi, kan? Kamu emang udah mandi? Belum. Weh, Pantesan Kamu juga belum kan? Belum sih Pantes bau <laughs> Hahaha Kamu mau dibalik-balik mulu Yaudah Buru Kita langsung saja ke rumah sakit Oke okay, tuh Emang kamu udah pesen? Udah Pokoknya kamu langsung datang Langsung diperiksa Langsung melahirkan Oke okay. Kau usah ngantri-ngantri Enggak -ngantri. usah Oke okay, oke okay, siap Let's go Oke wow. Oke, okay, udah nyampe nih ke rumah sakitnya. Kita langsung saja ngomong ke dokternya. Weh, dokter, ih, ada apa? Jadi, dokter kan 9 bulan lalu itu dokter ngomongin ke istri aku itu hamil, dan sekarang udah 9 bulan. Oh, gitu, berarti istri kamu melahirkan sekarang? Yoi, betul, yuma, istri kamu suruh tiduran di sana aja. Oke, okay, oke, okay. kamu tidur sana. Oke, okay, siap, bos, aku ke sana ya. Iya, yeah, sini, sini. Oke, okay, kamu udah siap belum untuk diperiksa? Udah, udah, udah. Oke, okay, habis diperiksa, kita langsung saja eksekusinya, ya. Oke, okay, siap, oke, okay, siap. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, sembilan, sepuluh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, Oke, sekarang kita langsung saja eksekusinya. Oke. Huu. Oke, udah udah udah. Udah, mau berapa lama Oh, oke okay, oke okay, oke okay. Tapi kok gak kerasa ya? ya Memang gak kerasa, memang kerasa gitu ya, Aku pun gak tahu kan aku baru Eh, bingung nih anak Yaudah, kamu ke depan aja Nanti anaknya aku kasih Oh, seperti itu Iya, oke siap, aku ke depan ya Oke, silakan silakan Ayo tuh, ayo tuh Eh, ada apa, ada apa Gimana anaknya? Anaknya berhasil keluar dan sehat. Nanti anaknya bakal dianterin sama dokter ke sini. Oh, seperti itu. Mantap, mantap, mantap. Yaudah, udah, berarti kita tinggal tunggu aja, oke? Okay? Oke dong jelas. Oke, Bapak dan Ibu. Ini anaknya perempuan. Wah, perempuan. Wih, mantul kali. Kamu mau ngasih nama siapa ya, Tok? Waduh, aku mau ngasih nama siapa ya? Hmm aku mau ngasih nama badut cilik wah badut cilik mantul nggak dokter kalau misalkan namanya badut cilik Oh mantul-mantul udah berarti namanya badut cilik ya yoi udah berarti kita langsung pulang aja ya Tok yoi terima kasih ya, dokter ya udah membantu iya slow slow ini adalah pekerjaanku Oke okay? Oke okay, terima kasih sama-sama woi, Kelly Kelly, ah ada apa ya toh? Sebelum kita ke rumah, mendingan kita kayak kemarin taya. Ah kayak kemarin taya ngapain? Tidur. Oh tidur? Ya ampun itu mah hal yang gampang, hal yang mudah. udah nih aku udah tidur. Oh gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Aku hitung dalam hitungan ketiga. Kamu harus sudah siap. Oke? Okay? Oke okay dong jelas. Satu, dua, tiga. Udah siap? Udah dong. Mm, ber oke udah udah udah udah Ah, udah ya udahlah udah lima jam kita Wah, udah lima jam ibu, set nggak kerasa ya mantul emang nih badut ini Iya ya udah sekarang kita langsung saja pulang ke rumah kita taruh nih si badut cilik ini Oke oh, gitu oke oke oke ya kita langsung saja ke rumah let's go bro oke berangkat.